Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elina Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di bulan Ramadan. Cuma di video kali ini hanya bikin, uh, bikin video, bikin apa ya um, es lumut gitu ya, es lumut ala-ala aku. Uh, anakku pengen banget katanya cuma aku males bikin ya teman-teman yang harus pakai agar-agar yang bubuk gitu aku pakai agar-agar yang praktis aja dan tadi ada bahan-bahannya ada marimas sama agar ini ya teman-teman dan susu kental manis dan cara bikinnya hanya seperti ini aja ya diparut sama parutan keju gitu enggak uh, susah ya temen-temen uh, ternyata bikin es lumut yang praktis yang mudah enggak ribet gitu dan ini udah selesai aku parut-parutnya dan lanjut aku mau eh uh, Campurin ya si minuman marimas, teman-teman bisa ya pakai minuman lain seperti marjan atau nutrisari. Dan ini lanjut aku pakai susu gitu ya, susu kental manis, sesuaikan aja sesuai selera teman-teman gitu. Dan ini bisa ya ditambah-tambahin sama. Sama bubuahan gitu ya pakai kolang kaling yang diiris atau mutiara cina gitu. Bisa dibikin es campur gitu ya. Cuma aku lagi bikin seperti ini aja polosan buat nanti buka puasa ya teman-teman. Dan tadi udah aku kasih air ya secukupnya sesuai eh, tingkat kemanisannya teman-teman. Kalau kurang manis bisa ditambahin lagi ya susu atau bisa pakai gula putih gitu gula pasir. Dan ini aku mau simpan gitu ya nanti di kulkas gitu. Karena ini masih pukul 2 siang gitu aku hanya persiapannya pas siang-siang gitu ya. Biar nanti magribnya sore gitu nggak riwe karena aku harus ngurus anak-anak. Uh, yang kecil gitu uh, nanti sore aku masak gitu oh ya teman-teman apa kabarnya nih aku belum sapa-sapa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wa alfihat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin terima kasih juga yang udah mau mengklik video aku yang udah mensubscribe yang udah mau meng bagikan video aku ke tab komunitasnya terima kasih banyak ya teman-teman dukung juga channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih banyak sebelumnya dan ini aku kasih uh, es batu gitu ya biar terlihat penuh gitu padahal masih lama ya teman-teman tapi nanti sore kalau kurang manis aku mau kasih susu lagi dan ini alhamdulillah udah selesai gitu cara membuat es lumut yang praktis simple ekonomis gitu ya teman teman semoga bermanfaat eh, cara aku gitu dan ini aku sering bikin ya anak anak pada suka gitu alhamdulillah dan untuk video selanjutnya aku mau buka paket nih alhamdulillah ada paketan eh, datang barengan gitu ya dua-duanya aku beli celana kringkel sama um, sama apa ya sama botol minyak dan taplak untuk kulkas gitu ya teman-teman alhamdulillah dapat murah gitu karena lagi gratis ongkir gitu dan ada dapat promo-promo voucher -promo gitu dan ini alhamdulillah um, bikin es lumutnya udah selesai gitu tinggal aku masukin ke kulkas dan lanjut ini aku mau buka paket gitu ya teman-teman mohon maaf bila video aku bukan tentang beberes ya teman-teman sebenarnya aku lagi males banget bikin video Eh, karena kemarin tuh ada seseorang itu ya youtuber juga marah-marahin aku jadi Aku sempat down gitu ya teman-teman gak bisa bikin video males aja gitu Karena kemarin tuh aku, eh, ada seorang youtuber juga yang pengen ditonton balik gitu sebenarnya aku belum udah nonton balik cuma hmm, kepotong gitu Belum selesai dan dia marah-marahin aku katanya aku adalah seorang penipu dan dia bilang gitu ya teman-teman di tab komunitasnya dia sebarin foto aku di screenshot gitu ya teman-teman. Kenapa ya tega banget. Padahal aku juga sering uh, ada seseorang yang gak nonton video aku full gitu. Cuma gak, aku gak marah-marah seperti itu. Uh, kita harus ikhlas ya teman-teman. Uh, walaupun orang gak nonton video aku full, gak full gitu. Uh, aku nggak akan marah-marah mungkin video aku emang jelek atau gimana cuma beliau tuh uh, tega banget ya sama aku padahal aku nanti juga akan balik lagi karena aku kadang suka kerebut gitu ya hp nya sama anak aku tapi aku pasti nonton balik lagi gitu cuma kadang aku komen dulu karena takutnya dianggap aku nggak mampir balik gitu tapi kalau belum aku pull gitu nontonnya pasti aku balik lagi gitu. Uh, aku sangat sedih banget ya teman-teman. Tapi gak apa-apa aku ikhlasin aja dan gak aku bales apa-apa. Aku diam aja dan aku udah balik lagi nontonin video beliau sampai 5 gitu. Aku udah pulin. Padahal videonya cuma video yang ada di FTP, di sinetron-sinetron kayaknya ya teman-teman diambil gitu videonya menurutku videonya um, apa ya reupload gitu oke Tem teman-teman maaf ya aku curhat gitu um, oke okay, dan ini aku udah beres buka paketnya dan ada taplak mei, kulkas dan wadah minyak dan celana keringkel aku ini Harganya 37000 Dapat segini ya teman-teman lagi promo gitu Alhamdulillah Eh uh, Ini udah aku pasangin juga Di atas kulkas aku Dan ini ada tempat penyimpanannya Jadi rapih gitu ya nggak, Nanti gak akan nyimpan barang-barang Di atas kulkas gitu Oke teman-teman sampai di sini dulu Untuk video kali ini Terima kasih yang udah menonton video aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh